Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Di sini saya akan menceritakan sebuah buku yang judulnya Jati Diri Bangsa sebuah buku yang namanya buku Jati Jati diri bangsa. Ini bukunya Jati diri bangsa. Semua para wali pasetiya calon para talkin wali talkin sitikia calon calon wali talkin sitikia dan semua pengurus-pengurus organisasi hijia Kalau mungkin semua warga Torekot Sidikia wajib mempunyai buku ini, judulnya "Jati Diri Bangsa". Kalau mungkin semuanya. Harus mempunyai buku wajib Namanya buku apa? Judulnya Jati Diri Bangsa Asal-muasalnya Buku ini begini Pada tanggal 22 puluh dua Juni tahun dua ribu sembilan, belas, eh, tahun. Tanggal 22 Juni tahun 2019, saya waktu itu sedang di Tanjung Kodok Lamongan. Tanjung Kodok Lamongan. Nah, sedang saya di sana dan istirahat dan berbaring saya didatangi oleh Harga Setya apa? Sini? Haryo, oh, oui. Haryo Sumantri ha? Haryo Sumantri. Haryo Sumantri. Ya. Haryo Sumantri. dan Hario Sumantri dan Saudara Edi Setiawan Waktu saya berbaring itu Diwawancarai Tentang Wawasan Kebangsaan Indonesia Saya cerita mengenai wawasan kebangsaan Indonesia. Saya lupa berapa jam saya diwawancari, saya sedang tengah-tengah berbaring. Nah ya, setelah itu, pada tanggal apa, apa? Hmm. Ya. Uh, Bulan apa Juni. Ini. Ini kita terbit ya. Ya. 2019. Kemudian buku tersebut terbit tahun 2019, 20? 2019. Eh? Ya. 2019. 2019 Saya tidak sengaja Saya tidak tahu Kalau wawancara cajarapan saya itu Akhirnya Diterbitkan Menjadi Buku yang diberi judul Jati diri Bangsa ini Jadi Tidak sengaja Oh, saya waktu itu berbaring Diwawancarai masalah kebangsaan Indonesia Saya ceritakan nah, Itu Asal-muasalnya Setelah terbit Orang membaca buku ini banyak yang tersengat, kaget. Banyak orang tersengat, partai-partai tersengat. Banyak organisasi yang tersengat. Sampai-sampai akhirnya, yang sengatan buku ini, sampai menyengat Kapolri Jakarta Pusat. Asalnya begitu, saya tidak sengaja, kalau wawancara saya diterbitkan itu tidak sengaja. Ya. Kemudian timbul dari Kapolri sendiri ingin mempunyai prabintaras unggul calon-calon itu Institusi kepolisian yang yang unggul dari asalnya sengatan buku ini asalnya dan dalam penghargaan kapol itu yang dimaksud bibit unggul calon calon. Institusi kepolisian itu, yaitu calon-calon yang mempunyai jiwa pancasila dan jiwa cinta tanah air Indonesia itu yang dikatakan lebih betul. Jadi Bibit unggul itu yang berjiwa panca sila dan cinta tanah air Indonesia, itu yang dianggap bibit unggul, kemudian untuk percobaan menciptakan bibit unggul itu di Kapolda Papua pertama Papua dan selanjutnya akan Papua Barat dan dari situ nanti akan seluruh Kapolda, Kapolda seluruh Indonesia. itu percobaan karena sudah banyak korban di Papua itu secara keras dianggap kalau sini ke sana itu dianggap jajah Papua, jadi banyak korban. Nah kemudian yang diikut sertakan yang diikut sertakan menciptakan bibit-bibit unggul prabintara itu organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya Keimanan Dan kemanusiaan Itu yang di sertakan Kenapa tidak Menyertakan organisasi lain Koorganisasi persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Yang dijiwai manunggalnya Keimanan Dan kemanusiaan Dan organisasi itu Yang memperkasai Mendirikan itu saya Yang mendeklarasikan saya Saya deklarasikan di pendopo agung Mojopahit dan yang melantik pengurus pusatnya itu saya, saya lantik di Surabaya, di gedung Balai Pemuda, Surabaya dan Dewan penyantunya ada dari saya ada dari agama Kristen Ortodok Ada dari agama Kristen Katolik Ada dari agama Kristen Protestan Ada dari agama Hindu Ada Agama Buddha Dan ada dari Agama Kohucu Itu Dewan Penyantun Dan maunya saya akan Ditunjuk sebagai ketua Dewan penyantun Saya tidak mau Tidak mau Dewan penyantun harus sama-sama Jadi tidak ada ketua nah, Cuma saya itu Anggota Dewan penyantun tertua Bukan ketua Paham? Usianya tertua, tapi bukan ketua. Tidak nah, mau. Jadi ada dewan penyanggung itu, dan saya yang mendeklarasikan saya yang melantik. Jadi nanti itu bisa dibaca di buku ini. Ya, setelah itu saya izini kalau memang organisasi relawan cinta tanah air Indonesia diikutkan Breakout Band. Kalau bintara, unggul. Oleh karena itu baik, saya izini. Gelombang pertama berangkat ke sana dua bulan. Gelombang yang kedua, satu bulan. Gelombang yang lebih banyak ada 1.500 dan setelah ini lebih banyak lagi mungkin sampai 8.500. Mengapa kok? Dan untuk percobaan di Papua di situ memang aliran keras-keras orang Papua keras, banyak korban. Dan waktu itu saya pesan Harus diadakan pendekatan Bukan secara keras Apa pendekatannya Waktu akan berangkat ke sana itu saya pesan Supaya orang Papua Tidak menganggap kita penjajah Nah saya sampai ke satu-satunya kunci harus diingatkan orang Papua kami ini bangsa Indonesia. Itu kunci Bangsa Indonesia Apapun agamanya Apa agama Islam, agama Hindu, agama Kerten Lintas agama Dan apapun sukunya Apa sukunya Suku Jawa, suku Sumatera suku, Lintas suku jadi satu titik. Saya orang Indonesia. Bukan orang Islam di Indonesia. Bukan orang Kristen di Indonesia. Bukan orang Buddha di Indonesia. Saya orang Indonesia. Apapun agamanya. Apapun sukunya. Apapun status tingkatannya lintas cuma satu. Saya orang Indonesia, dan kalau sudah menginsafi dari dalam sini saya orang Indonesia. Tinggal dua membuktikan keinsafannya sejati, apa palsu, apa enggak, ya, burus. ya Cara membuktikan itu harus kepedulian terhadap Indonesia. Itu langkah yang kedua: harus peduli terhadap Indonesia di mana saja. Kapan saja dalam keadaan apa saja perlu terhadap ibu pertiwi Indonesia. Nah kalau Indonesia sedang sakit perlu mencari obatnya yang cocok. Kalau Indonesia sedang sehat perlu lestarnya sehatnya. Kalau Indonesia sedang terburuk, ikut bagaimana mengantas Indonesia dari keburukan. Kalau Indonesia terancam bahaya, ikut membentengi Indonesia dari bahaya itu. Itu namanya ano, cinta. Itu namanya saya orang Indonesia. Nah, kalau bukan menginsafi orang Indonesia Tidak akan peduli terhadap Indonesia ini Apapun agamanya Tidak akan peduli Biarlah Indonesia sehat Apa Indonesia tenggelam Apa Indonesia terburuk Tidak peduli Karena tidak merasa menjadi orang Indonesia Yaitu yang saya pesankan, jadi saya orang Indonesia kedua bagi orang yang betul-betul insaf sebagai orang Indonesia, maka masjid, peduli terhadap apapun keadaannya Indonesia. Di mana saja, kapan saja, ya, tetap berdulunya. Ya, ya. kebetulan itu bukti ya, no? keinsaban yang sejati, kemudian keburukan itu direalisasikan di masyarakat. Dan kenyataannya Cidikia ini memang Mengaku orang Indonesia Dan perdulis dari Indonesia Keperduliannya Dibuktikan di masyarakat Siapa yang akan membantah Nah ini Jadi semuanya Sudah di dalam buku ini Maka wajib Mempunyai buku Ya Oleh karena Organisasi Cinta Tanah Air Ikut Dikutsertakan Oleh Kapolri Pusat Oleh Kapolri Dan biaya Dibiayai dari Kapolri ini dan yang diikuti itu tuh, seragam itu partai PDIP partai PDIP pun tersengat dari buku ini. ketika tersengat PKB tersengat bagian pendidikan tersengat kerap banyak yang tidak diketahui tapi di buku ini diketahui Masalah wawasan kebangsaan Indonesia ini Lah ini kalau orang tiga sendiri tidak tahu Ini A.F. Sayang Jadi wajib punya ini buku ini Wajib Padahal ini saya tidak sengaja Diwawancari, akhirnya timbul buku ini. Bah, buku ini akhir menyengat, menyengat, menyengat banyak yang tersengat. Karena aneh, gitu. apa kira keras sudah ada si yang punya ini? ya mesti banyak belum punya. Nah. Baca Fahami Karena membaca itu bukan tujuan Tujuan itu paham apa yang dibaca Banyak orang yang membaca Tapi karena tidak paham Tidak mengerti apa yang dibaca Itu namanya kaset Padahal untuk nama organisasi itu dari saya, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Yang dijiwai menungganya keimanan dan kemanusiaan. Itu saya yang menamakan itu Bukan lainnya Saya Tadinya akan Dinamakan pagulupan Saya usul Bukan pagulupan Persaudaraan Cinta Tanah air Indonesia Sebab karena persaudaraan saja tanpa cinta bisa perang saudara karena tidak ada cinta. Buktinya, nya sesama Islam perang saudara antara Syiah dengan Sunni berapa korbannya juta. Sesama saudara saya Aja Antara Hindu dengan Buddha Berapa kurbanya? Jutaan Perang saudara antara Katolik dengan protestan Berapa kurbanya? Jutaan Karena tidak ada cinta nah, itu Maka saya pilih Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Biar di Indonesia Tidak ada perang saudara Itu Nama saya yang milih nama itu Sebelum itu belum ada Organisasi namanya Seperti itu Itu nama Jasmanina organisasi jiwanya saya pilih manunggalnya keimanan dan kemanusiaan itu jiwanya ya jiwanya itu dari dari mana mengaspirasi saya ambilkan dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa Itu keimanan Dan sila yang kedua Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Jadi itu Saya rangkai Saya untai yang endah Dari sila satu Sila dua Kalau sila satu Sila dua sudah menjadi Mandar selesai Sila tiga, sila empat, sila lima, nunut no -no saja. Yang pokok sila pertama, sila kedua. Dan selama ini pancasila lima itu belum diuntai, masih butir-butir. Ah, butir-butirnya sila lima itu dibutir-butir-butir empat puluh tujuh butir, tapi. Jadi kalung yang belum diuntai. Jadi naik butir-butir Lepas sambian kan butir-butir Jadi saya Untai dua itu Saya jadikan Jiwanya Organisasi Semua setuju Semua setuju Jadi yang mele Lambangnya saya Tiga titik sinar emas tiga Itu saya juga Jadi Yang menamakan Jasmani organisasi saya Yang menamakan Kejiwanya organisasi saya Yang mendeklarasi saya Yang melantik saya Nah, itu yang diikutsertakan oh no, mencari bibit unggul itu di Papua mengapa kok tidak mensertakan organisasi-organisasi lain kok yang sertakan itu organisasi karena mencari bibit unggul oh no, Nah, bebet umuliku Cinta baikku, baikku Pancasila Dan cinta tanah air Dan tidak ada organisasi Selain organisasi Yang kami dirikan itu Makanya Tidak semua organisasi Disertakan Ini masih dua gelombang Nah oleh karena gelombang pertama sudah berhasil Baik Sampai orang Papua itu ada yang nangis-nangis Oh ternyata Indonesia itu baik Nangis itu Baik Bukan penjajah Tapi baik Sampai nangis-nangis Jadi pusatnya menyengat songgob buku ini oh, Masa orang Indonesia sendiri Warga situ sendiri Banyak yang tidak punya Kain aneh Aneh bin ajaib, an ajaib Makanya saya Wajibkan Memiliki Enggak larang kok Enggak larang Enggak sampai dodol kalung Enggak Tapi ini masalah besar, ya. padahal bukan sengaja Saya lesean, ya. lesian itu tak kone. ya. Jadi yang ngomong seiling kulau Tahu-tahu omongan kulau ku itu ditul tidak ada buku lagi Jadi gak sengaja Lainnya saya, saya mewawancarai masih ada itu, eh diri tanya sendiri, dua orang itu, yang menerbitkan itu. oleh kena berhasil, gelombang pertama sudah berhasil, rencana semua akan disebar dari kapolda seluruh Indonesia yang berhasil maka atas keberhasilan itu memberi penghargaan kepada organisasi persaudaraan cinta tanah air kalau tidak berhasil bahasa ana penghargaan ngarekayo apa nah di penghargaan itu disebut bibit unggul itu calon-calon bintara polisi itu yang dijiwai pancasila dan jiwa ta cita tanah air Indonesia. Oh. Jadi lampiran oh. oh. kalau ceritakan ini harus sejarai, ada. Jadi ini kan betul sengaja. Lalu ingin gambar pulau itu Woten sing ajang iki. Wong lesean kok. Lesean karep dipejeti kok. Lho kok saya dipejeti nek gak urus dange diwawancara iki. Wah. do Tanjung Kodok. Lho kok desane Tanjung Kodok. Kok kodok ngomong rilenge. Tanjung Kodok. maknani jeruh Tanjung kodok itu oh, Mereka akhir-akhirnya, kok akhirnya Ko okay? Kintel lo ngedengkelik Kodok lo ngedengkelik, maksudnya Sabukin gak duwe duwe <laughs> lu lakukan kintel goding kaya mesti naik kursi kursi tuh itu kintel itu nggone naik kota hotel lah, ini ku sudah berulang-ulang bisa ku ateh kintel enggur dingkle sabut naik tuh sabut kuat dingkle tapi nasional korot, korot, korot, korot, korot, korot, korot, ah, Korupsi korot, ah. korot, korupsi diduduk yang tidak ahli korot, korot, korot, korot, korot, korot, Sekolah gak layak, guru itu masalah pemerintahan. Jogok duit jadi anggota Dewan, nih gila. Akhirnya juga karu-karuan. Moga kental logo di kertas kuek. Kintel itu buat ate naten naten dulu. Ngokak gak dukur terus kentalnya. Diberi rezeki Allah Ta'ala sewa Ah mau Menggongono alangkah baiknya 2000 Jadi saya mungkin dimilih ini Mungkin dinikmati Saya dinikmati di tangan orang lain Dikaknya 2000 Ah enak iya telung ibu iya, Oh itu mau Terus sampai mati Nih bukin telung Jadi gak pernah syukur Gak pernah syukur <tuk> tidak ada syukur mana no. puasa nggak pernah tiga isa ini ini gelem tiga ya gue pernah puas kalau perlu jaga diuntal nah ini gue tomak jenis ini tomak gue rakus rakus Tomak bukan tomang ya hadisnya iya gung hadir takutlah kamu akan sifat tomak mengapa sifat tomaa itu nekak orang tomaa itu pikir gak pepira sekurang puasa itu bahasa arab Tomat, kata orang Singapura tomat. Ngarani Jin lo, tomat loh, titi tomat. Tomat, tomat itu rakus. Ya, rakus itu sifat penjajah. Makanya. Di dalam pembukaan undang ondang dasar ya, Alina Stafdi diterangno Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Segala bangsa apa saja Mempunyai hak kemerdekaan Hak di hak kodrati Hak pemberian dari Allah Oleh sebab itu Penjajahan harus dihapus Dari dunia Oleh sebab itu penjajahan Harus dihapus Dari dunia Bukan manusianya Yang dihapus itu Penjajahannya Supaya Indonesia itu bersih Itu itu alinya ke satu. Dan itulah yang jadi tujuan akhir negara kita ini. Jadi tujuan sejatinya sejati, tujuan negara kita itu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kalau keimanan sudah menunggal Dengan kemanusiaan Pasti akan adil Dan beradab Karena Akan adil dan beradab Dan Kalau sudah adil dan beradab Wah Jadi surgawi Nikmat surgawi jadi kalau Indonesia ini sudah rakyatnya sudah adil dan beradab Wah. Jadi Indonesia seperti surgawi, seperti surga Tapi kalau zolim biadab, warna Jadi apa ilmu pengetahuan apa saja kalau dikuasai orang zolim pihak diciptakan sebagai senjata atom sebagai senjata yang merusak daerah-daerah lain menghapuskan manusia itu sendiri kayak ini nerakau makanya nah, waktu aku, saya diwawancarai saya waktu itu gak sadar Wawah wow, pancara Ya kok ngomong Ya omongan kulon itu ditulis ini ya tidak no buku itu tidak ya. cocok loh. <guluh> nah, loh Ini nggak sadar Berarti nggak sengaja Omongan kulon itu mengenai wawasan kebangsaan Indonesia ini, Ditulis ini Maka banyak yang belum pernah Seperti diceritakan di dalam buku ini maka wajib orang Sidika ini memiliki buku ini Oh gak larang kok regali gak larang Gak sampai dadir sawah kok 100 ribu, eh? 100 ribu. Cuma 100.000 ribu Ditucul ya oleh kok Tapi Kirangan pun dicetak biro garlu aku. Dan kok Nek neuwangi ngumpul bukan untuk saya, Bukan bukan untuk Indonesia Raya Oh, seperti rokok ini bertolak untuk Indonesia Raya nah pada suatu saat saya itu pernah disuli anak saya si itu kok turun pendapatan ah diteladiki padahal bagus ya tetap rabu ane ya tetap padahal open ya tetap lu kok pendapatan kok turun saya jawab, apa teknik untuk Indonesia Raya? Waktu itu tidak ada apa, sebabnya <Translacana> turun. <tis> tiba dibalik di, di, di, di, di, di mana? Untuk Indonesia di, balik mana pendapatannya? Loh, coba hebatnya. Loh, keliru itu, kurang anek kau untuk Indonesia lah untuk saya sendiri nggak mau nengon kok lagi lah individu itu kapitalis itu jadi aja ninggalah kata-kata untuk Indonesia raya itu marai pendapatan turun doni wow. ku As kalau ngomong-ngomong itu tiba-tiba di, dikoreksi, betul nanti untuk nusyarat ya, bahannya gue marahi, tiba, tiba turun temen. Oh. Masalah rahasia mawon perusahaan yai, itu yang terakhir sih, Jadi kita itu usaha juga, bukan semata-mata kepikir suge, bukan. Semua harus untuk Indonesia raya. dan Lain <tuh> kuing kuing kuing kuing kuing. Nya dua ribu empat seratus seratus seratus, seratus gumpul, Ya, untuk Indonesia raya. Apa male ge? Wulan gue baca nanti mulai, mulai bangun pesantren. Gak tau njaluk-njaluk Ini nih. pesen pesenya apa gue? Oh coba aja apa mana? Gue profesor gak oleh. Ini gak oleh. Sebab kalau mentang njaluk-njaluk Wulan gue satu, tidak ada usaha inisiatif sendiri. Mencari cara sendiri Menggantungkan mentak-mentak <tuk> Apa malek? Aku lalu nge-lalu Aku lalu balik-balik dan gulkar juga tahu Ngeluk gulkar Juga tahu ngeluk pemerintah Aku tidak alasanin opo. Alasannya guru nih gue miris golkar ta, anak guru nih jaluan, wape gue bacain jaluan kape repot, dan <guluh> repot lemah kape, eh. oh no, oh, wape tiruin jalur kayak kape pemerintah tambah repot, nggak <guluh> menurut saya, jadi gak mandiri, gak nah, mandiri. Tanahnya genggigo, ini kulo tuh ku diwe, genggola bangun-bangun kali meret-meret kula diwe. <tik> Jadi banten kok nopo lu doi kapor baru sakamari banten. <tik> <tik> <tik> Jadi nggak pernah, kulo banyak banget lah. Coba yang pernah, kulo nama kulo si Cakrut digawein jaluk jaluk, uh, jaluk jaluk, pesang teren losari, Menta bantuan, mintan, lopo uh, kayu sami ini kebig, uh, <laughs> dateni kayak jarak luringi, bujo, gentong umos, uh, ada namanya gentong umos itu bujo. Palsu, oh Jadi sampai hati-hati, mohon pertolongan kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang gedabrus. Allahumma gedabrus. Ya Allah mohon perlindungan dari gejabis. Allah sing main tak jatah pada muridnya rangu melok membangun wonten Jamiatul Muzakirin ono mungkin gejabis. Eh niku Wujudi penuh kepercayaan malah hidup beris, ya rasanya dia ingu nanti kok kebaikan kok, ya, ya. ya. itu aibnya orang munafik. Iza kardat kardasa kajada wa iza wa ida kholafa. Wa'idha tukmina khona Kalau diberi ke perusahaan kalau ya. Harus janji meleset tak pernah ditepati Kalau ngomong gedabruj nah, Telun itu eh, gak bisa Kanjil api Walau khajah Walau soma Walau iqtamara Walau kola ini musimun Meskipun orang seperti itu sudah puasa Ramadan Sudah menunaikan haji, Sudah menunaikan umroh Dan berkata saya orang muslim Itu muspras semuanya itu lebur, tidak ada artinya apa-apa Ini hadis kan Nabi yang dahulu. Maka Allahumma inna'udhibuqa minan gedabursi itu, aduh, ya Allah ini sesungguhnya saya audu mohon perlindungan kadi Allah menanggejabus dari kapal baru samari nah. nah kembali lagi harus memiliki buku ini wajib. Kena isinya itu, yaitu cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan, dan sebagainya. Dan banyak yang belum memiliki, sayang. Oh gak larang kok, oh. cuma seratus ribu kalau belum punya, yuk nyelengi, nyicil. Peng sepuluh tau apa-apa pindu macam awal Lepeng sepuluh penerbitnya bongok-bongok uang itu nanti dikumpul Adanya leksi Nah dan untuk Indonesia Raya terserah Untuk apa? Untuk Indonesia Raya itu banyak Itu mungkin diatur Hatir, ada yang pendaftar Ada keuangannya gitu. Ini buku wajib Wajibnya bukan Kena diwajibkan Wajib kena jati dirinya sendiri Jadi jati diri itu wajib gitu. nah, Itu yang perlu saya sampaikan sampai menyengat kapol Kapolri barang itu sampai kapol memberikan penghargaan ya karena sengatan dari buku ini tadinya tidak ada itu dan acara itu dan buku ini memang tidak sengaja waktu aku berbaring diwawancarai, waduh hasil bawain sejarai detekno buku niki, lah, nah. niku sejarai, supaya ngerti sejarai buku niki ada, tebal ente tebal kok, betul tebal bal, kalau tidak paham tanya kepada penerbite, nah, tanya kepada penerbite. Itu jadi tidak sengaja, tapi bisa mempunyai sengatan yang luar biasa. Sengatan yang luar biasa, begitulah yang perlu saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan menjadi keinginsapan warga toreka Sitikya <tik> itu dari kalipanya wali talkin, calon calon wali talqin nah. dan pengurus pengurus semua organisasi di lingkungan sitikia. terutama kalau memungkinkan warga Torekot City ya memiliki kalau tidak bisa langsung rega 100 nyelengi yang artinya, nyecil ping 10 utawa ping 2 masa sang 10 <seks> insya Allah cukup barokai besar, barokai besar. Semanten <seks> ya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.